Untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Bimben akan menyuguhkan kabar-kabar spesial Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita awali dengan kabar spesial yang kita dapatkan dari Rizky Bilar Papa Bilar semalam mengunggah sebuah postingan foto terbarunya Saat di kota Paris, persahabatnya Perhatikan lagi di pojokan, lagi jongkok, merenung Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar kalau ada teman kalian yang hari ini suka bengong, matanya sembab, suka jongkok di pojokan, kemungkinan besar dia fans Liverpool. Jadi demi kebaikan bersama dan demi nama persahabatan, tolong hibur dia dan jangan diceng-cengin ya, kasihan mentalnya. Tuh persahabat ya, langsung. Mengingatkan untuk para sahabat-sahabatnya, jika ada... Orang yang bengong, matanya sembep, suka jongkok di pojokan Kemungkinan besar itu adalah fansnya Liverpool Jadi demi kebaikan bersama Dan nama persahabatan, tolong hibur nih persahabat ya Dan jangan dicengcengin cengin kasihan Kena mental nih tak buktinya persahabat ya Aduh langsung aja banyak sekali komentar tanggapan Dari Faferi juga ikut menanggapi dengan menuliskan sebuah kalimat Hihihi katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari Lensa Donnie Sabar Pak, Toba Boys pasti juara. Wow, semangat terus ya. Kasih support. Kasih dukungan untuk Rizky Bilar. Kemudian kita lihat juga, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di vlognya Leser Entertainment. Nih, untuk orang-orang yang selalu julid, apalagi ada komentar. Komentarnya, sahabat ya, mengatakan bahwa dua keluarga, antara keluarga Lesti dan Rizky pilar lagi nggak akur nih lihat vlognya Lesli Entertainment ke bandara aja idola kesayangan kita ditemani oleh dua keluarga besar ini terlihat persahabat dua keluarga memang yang sangat luar biasa keluarga harmonis keluarga bahagia ini persahabatnya untuk orang-orang yang selalu juliit mengatakan dua keluarga Leslar lagi nggak akur itu yang dinamakan orang sok tahu persahabatnya ini terbukti bahwa keluarga besar selalu bahagia, selalu akur, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Banyak tanggapan komentar dan respon juga diberikan oleh para sahabat. Kita simak para sahabat dari akun kalau jadi sahabat nanti gak jadi mengatakan. Siapa nih yang bilang biasaan ke gak akur Gak terima aku tuh Tuh kan marah aku tuh jadinya Tuh persahabat, siapa nih yang bilang gak akur Itu adalah orang-orang yang sok tahu Orang-orang yang selalu syirik kepada Lesti dan Rizky Bilar Keluarga yang sangat menginspirasi adalah keluarga Leslar Kemudian persahabat, kita simak juga Vitamin akhir yang kita dapatkan dari idola kesayangan Postingan foto terbaru di Paris Perhatikan Papa Bilar Wow memakai jaket Warna hijau dan outfitnya memang selalu Luar biasa Selalu keren Selalu tampil the best nih Kita selalu dibuat bangga sekali Oleh idola kesayangan kita Kali ini Papa Bilar dan Buna Lesti Jalan-jalan di kota Paris Masya Allah banget ya kita simak juga di wangga berikutnya Terpantau Bunda Lesti Gejala Sangat happy sekali ya Masya Allah bangga Pasti dan ikut bahagia melihat kebahagiaan dari Bunda Lesti Terlihat ketawa lepas ya Bunda Lesti di kota Paris Menikmati suasana di sana Masya Allah mudah-mudahan mereka selalu sehat Mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin Berikutnya para sahabat kita simak juga di unggahan Bunda Lesti Semalam, Masya Allah banget ya Perhatikan Papa Bilad lagi Melakukan pemotretan Di kota Paris, tuh lagi foto-foto Semoga aja ada vlognya Prasahabat ya, pasti Ini seru banget dan pasti membuat kita Semakin penasaran Dengan isi vlog di kota Paris Ini menunjukkan juga Prasahabat ya, bahwa Leslie Kejora selalu menghibur sang suami Kita lihat ya Prasahabat ya Mereka jalan-jalan dan Merasakan kebahagiaan, Masya Allah Dan simak juga para di kabar berikutnya Ini ada momen lucu banget ya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Ekspresi Papa Bilar yang membuat kita tentunya ketawa bahagia Perhatikan tuh ekspresinya Seakan-akan memenerkam Lesti ya Ini sih cute banget, luar biasa, idola kesayangan Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita doakan yang mudah-mudahan mereka selalu sabar Selalu kuat menghadapi netizen-netizen yang sangat julid sekali Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan terbaru om Izhar semalam Mengunggah momen video call bareng Leslar Masya Allah, ternyata idola kesenangan kita video keluaran dengan Om Izhar ya. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar jam setengah empat waktu Paris dan jam setengah sembilan waktu Medan. Tetap semangat ya kalian di sana dan tetap bahagia. Amin. Doakan yang terbaik mudah-mudahan tetap bahagia untuk Lesti dan Rizky Bilar. Di postingan ini banyak sekali doa yang bersahabat yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun instagram delvina underscore leslar mengatakan amin Masya Allah semoga sehat-sehat selalu untuk leslar dan pain amin Semoga doa-doa baiknya dikabulkan ya kita selalu support yang terbaik Kemudian para sahabat kita simak juga di unggahan spesial terbaru Kartika Putri Ini mengunggah video para sahabat ya bahwa mereka lagi mau makan Terpantau makannya di restoran Jakarta Bali Ini adalah makanan yang halal nih Pada ya. Akhirnya ketemu juga Dan kita disuguhkan tentunya Dengan salawat Bunda Lesti Kejora Yang sangat luar biasa bikin ademnya Pada ya. Nih coba kita dengarkan selawatan Bunda Lesti Kejora apa ya,